Hewan apa yang ada di perternakan? Ayo kita susun puzzle-nya. Anjing. Kucing. Ayam betina. Ada banyak sekali hewan Bebek Bebek Kwek-kwek Sopi Sopi mu, mu Hewan Menakjubkan Kamu sudah belajar tentang banyak hewan Mengenali Kucing Kucing Kucing, meow meow. Sapi, sapi, sapi, mu, mu. Anjing, anjing, anjing, Guk, guk. Domba, domba, domba, me, me. Bebek, bebek, bebek, kuek, kuek, ayam betina, ayam betina, ayam betina, petak, petak. Menakjubkan, kamu sudah belajar tentang banyak hewan. Berlatih, wow! Balon-balon ini cantik. Aku mau balon domba. Domba, domba. Me, me. Aku mau balon ayam betina. Ayam betina, ayam betina. petak petak. Aku mau balon bebek. Bebek, bebek, kuek, kuek. Terima kasih, aku punya banyak balon hewan sekarang. Apa yang akan kita pelajari berikutnya? Makanan. Makanan apa yang ada di dapur? Ayo kita susun puzzle-nya. iskuit, Telur Mie Wow, ada banyak sekali makanan Susu Susu Putih dan enak Makan nasi Nasi Baunya harum Kue Kue Halus dan lem Makanan apa? Mie Mie Panjang dan guru Ma menakjubkan, "Kamu sudah belajar tentang banyak makanan, mengenali kue, kue, kue halus, dan lembut, kue, kue, kue halus, biskuit." Biskuit, biskuit. Sangat renyah. Biskuit. Telur. Telur, telur, bulat dan menggelinding. Telur. Susu. Susu, susu, putih dan enak. Nasi. Nasi, nasi, baunya harum. Nasi. Mi. Mi, mi, panjang dan kurus. Menakjubkan, kamu sudah belajar tentang banyak makanan. Berlatih. Aku lapar. Aku mau makan telur. Telur-telur bulat dan menggelinding. Aku mau makan kue. Aku mau minum susu Susu, susu, putih dan enak <tuh> Aku kenyang sekali, terima kasih